ada umat mengambil bola, umpan masih diberikan berasing saja, oh luar biasa kali ini cukup dapat, umat kembali Bro, dengan kembali yang cukup cermat dari umat Kalipo, siapa menjadi 5 tua dari Kalipo berkumpulan, lakukan servis dilepaskan sambil menjatuhkan badan kita umat kembali lagi-lagi, karena tuan.